dari senapan angin gejruk DWP Fusion 2260 dengan varian popor gamo full hitam ya sahabat bediler. Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler. Kemudian untuk OD tabung dari senapan ini memiliki OD tabung 22 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya sahabat bediler. Nah jadi untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara ya sahabat pediler Jadi yang pertama bisa menggunakan pompa gejruk manual yang digejrukan ke tanah Kemudian untuk cara yang kedua bisa menggunakan dengan pompa khusus PCP ya sahabat pediler Dan tentunya untuk senapan angin ini mampu menampung tekanan angin yang luar biasa maksimal Yaitu bisa mencapai 2000-2500 sampai dengan 2500 PSI Dan untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat dealer oke kita lanjut ke bagian popor dari senapan ini yaitu memiliki varian gamo full hitam ya sahabat bediler jadi untuk tampilannya pun terlihat minimalis, elegan dan cukup simple ya, nah oke kita lanjut ke pembahasan yang full set, nah untuk full setnya kali ini saya padukan dengan teleskop basnel 39 4 40 ya sahabat bediler, nah jadi e, fungsi utama dari teleskop itu sama yaitu untuk membidik sasaran jarak jauh nah berhubung ini yang saya gunakan yaitu ada teleskop basnel nah untuk jarak jauhnya ini bisa mencapai di jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler dan tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin mulai dari sub celuk dan juga PCP ya Nah, kemudian juga saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan, yaitu ada laser scope. Nah, ini untuk laser scope berwarna hijau, ya sahabat bediler oke nah ini untuk laser scope-nya pastinya sangat membantu bagi sahabat bediler yang ingin berburu di waktu sore hari ataupun malam hari dengan jarak sasaran hingga 100 meter ya sahabat bediler dan tentunya untuk lampu RGB nya juga sangat menyala dengan terang ya oke kita lanjut ke aksesoris yang ketiga yaitu ada peredam elepen GL700 nya peredam ini sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap biasa, ya, sahabat bediler, sehingga untuk sasaran hewan kita ataupun bidikan hewan itu tidak akan kaget ataupun tidak lari ketika akan kita bidik ya sahabat bediler oke kita lanjut ke aksesoris yang keempat yaitu ada mimi Super Doom, jadi Mimis Super Doom ini sangat cocok sekali dan sangat direkomendasikan untuk berburu hewan di game ya sahabat bediler, karena untuk sekali tembakannya pun pastinya juga luar biasa mantap dan langsung matikan ya sahabat bediler nah ini juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan mulai dari sub gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler oke untuk aksesoris yang terakhir ini ada gantungan mimis elepen jadi untuk gantungan ini sangat berfungsi ataupun membantu sahabat bediler dalam membawa mimis yang akan digunakan untuk berburu ya sahabat bediler nah ini untuk caranya tinggal dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan ini lalu ini pun juga sudah dilengkapi dengan kawat gantungan ya sahabat berjadi ini bisa digantungkan di saku baju ataupun bisa digantungkan di saku celana ya sahabat the dealer oke kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu akan mengulas harga dari senapan angin ini ya sahabat the dealer nah untuk harga dari senapan gejluk dwp fusion 2260 hitam ini dibanderol dengan harga Rp 1.765.000 sahabat bedir sudah mendapatkan senapan angin gejluk sekeren ini dan pastinya sangat cocok sekali digunakan untuk buruan di game ya sahabat dealer nah bagi sahabat bedir yang berminat membeli senapan ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airifol, nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat dealer. Oke, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat dealer